Gimana sih, dong? Halo guys, jadi di video kali ini seperti biasa ya, di sini saya akan memberikan preset-preset yang terbaru lagi guys ya. Oke kita langsung aja simak satu persatu satu presetnya ya.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 Hujan masih air, buruk masih bentar, tetapi cintaku padamu tak akan pernah pudar. Oke lanjut ke presiden keempat ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang kelima ya Oke okay, lanjut ke presiden yang keenam ya Oke lanjut ke presenta yang ke tujuh Oke lanjut ke presiden yang Let your hands for... okay, ke 8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 Oke okay, lanjut ke presiden ke-15. Oke okay, lanjut ke presiden ke-16 ya. presiden ke oh, tujuh <mencipta> oh, belas. Vale. Oke, lanjut ke presiden yang ke-18. Kamu nanya, Aku ada yang minat Oke okay, lanjut ke presiden ke-19 ya Oke okay, lanjut ke presiden ke-20 guys ya.